Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi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 Four of sword, ataupun empat pedang. Secara umumnya, four of sword itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu ataupun melakukan refleksi diri. Jadi, di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021. Kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini, di satu sisi, seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang kelelahan dan di sini, seorang Capricorn butuh menenangkan diri, butuh refleksi diri, yang dimana di sini akan membuat stamina ataupun membuat kesehatan Scoracapricorn akan lebih bagus lagi di bulan Maret tahun 2021 dan untuk sumber energinya adalah Page of Cap. Secara umumnya Page of Cap itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan Scoracapricorn tidak akan mengalami gangguan apa apa namun di sini Scoracapricorn butuh merefleksikan diri, butuh menenangkan diri, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatannya, yang didukung dan dimotivasi serta didoakan oleh anak kartuikon sendiri. dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the Carrier. Secara umumnya the Carrier itu diartikan maju terus, berani mengambil langkah dan pantang menyerah. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn, di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang maju, terus pantang menyerah sosok seseorang yang gigih. Namun, di sini seorang Capricorn perlu melakukan refleksi dan menenangkan diri agar kesehatannya lebih bagus lagi, yang dimana di sini didukung, didoakan, serta dimotivasi oleh seorang anak Capricorn sendiri. Dan untuk kartu keuangan seorang Capricorn adalah... Tenda open tackle ataupun 10 koin. Secara umumnya, ten open tackle itu diartikan ketekunan akan kita rasakan dan kita nikmati hasilnya sendiri. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021, keuangannya di sini mengalami sedikit. Peningkatan yang dimana di sini seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang melakukan sebuah kegiatan dengan secara disiplin, secara tekun, yang dimana di sini seorang Capricorn membutuhkan istirahat ataupun membutuhkan refleksi diri namun di disini akibat ketekunan kedisiplinan seorang Capricorn disini akan berbuah manis yang berdampak positif kepada peningkatan keuangan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah <tuh> Page of pentacle Secara umumnya page of pentacles itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2021 yang dimana di sini kedisiplinan ketekunan dilakukan oleh seorang Capricorn dan di sini seorang Capricorn mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan di sini seorang Capricorn akan didoakan serta dimotivasi oleh seorang anak Capricorn sendiri dan jika kartu dikeret kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn akan maju terus pantang menyerah dan berani mengambil satu langkah yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangannya dan tujuan seorang Capricorn untuk membahagiakan seorang anak serta seorang anak akan mendoakan seorang Capricorn sendiri dan untuk kartu, kartu kerjaannya adalah nine of one ataupun sembilan tongkat secara umumnya nine of one itu diartikan melakukan dengan ide sendiri dengan cara sendiri dan berani mengambil satu langkah serta belajar dari orang lain dan untuk kartu pekerjaan, seorang Capricorn di menggambarkan karena pekerjaannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi di sini seorang Capricorn akan mengambil satu langkah, mengambil satu resiko Yang dimana di sini dalam bentuk karya pekerjaan sampingan yang akan berdampak positif kepada keuangan. Dan di sini sosok seorang Capricorn akan melakukannya dengan tekun serta penuh disiplin, yang akan berdampak positif juga kepada kehidupan Capricorn sendiri. Dan untuk support energinya adalah... King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan karet seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang Capricorn berani mengambil satu langkah yang dimana di sini. Dimotivasi, didukung, serta didoakan oleh seorang Capricorn sendiri. Dan seorang Capricorn di sini belajar dari orang lain. Yaitu belajar dari orang terdekat serta orang tua Capricorn sendiri. Dan jika kartu dikerek, kita gabungkan dengan kartu pekerjaan surat Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang berani mengambil langkah maju terus pantang mundur dan pantang menyerah. Yang dimana di sini mengambil satu risiko untuk karir pekerjaannya dan belajar dari orang terdekat serta orang tua Capricorn sendiri yang berdampak positif kepada keuangan kehidupannya. Dan untuk kartu hubungan asmara adalah ten of cup ataupun 10 piala secara umum ten of cup itu diartikan kita bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara solar Capricorn yang sedang single solar Capricorn akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk membangun sebuah keluarga kecil yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya sehingga di sini mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 dan kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan di sini dia akan memulai memperhatikan pasangan memberikan kasih sayang yang dimana di sini seorang pasangan akan memberikan respon dan tanggapannya positif yang akan berdampak positif juga kepada hubungan asmaranya di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa. Yang dimana disini bisa menggambarkan seorang Capricorn yang belum berpasangan ataupun yang single akan bertemu pasangan di bulan Maret dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang berikutnya yang dimana disini pasangan disimpulkan dengan Queen of Cup. Dan kepada Capricorn yang sudah berpasangan, ia akan mulai memperhatikan pasangan yang dimana sini seorang pasangan ataupun Queen of Cup akan memberikan respon serta tanggapan yang positif untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu di dikira kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Capricorn disini menggambarkan sosok seorang Capricorn akan maju terus pantang mundur dan tanpa menyerah untuk membahagiakan sebuah keluarga membahagiakan seorang pasangan sehingga tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Maret itu berada di angka 4, 40, 19, 90, dan 70